Kalau kita dikecewain Kecewa, sedih Kadang-kadang gak harus dikecewain orang Kecewa sendiri, gak jelas Tiba-tiba kecewa weh Tiba-tiba kayak sedih aja Pernah gak sih sedih tapi gak ada sebab Itu itu tuh gimana tuh Tiba-tiba kayak hari ini Tahu gak kenapa Hati kita itu diusik di, di, di sama setan Setan tuh emang senang musik hati Dia tuh gak musik fisik kita kecuali sesekali Kayak misalnya ada Guna-guna ada itu kan fisik kan tapi yang sering banget daily dia tuh ngusik hati, Yuas fi sudurin nas Yuas Wis itu continuous present tense, jadi continuous terus-terusan, fi alul mudari kalau bahasa Arab, Yuas terus menerus fi sudurin nas di dalam hati atau dada manusia, manusia jadi setiap hari tuh dia kayak ngusik kita, lu bete dong, sedih tuh, marah dong, apa gitu, dia, dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu, sehingga kita ada hari nggak ada yang bikin masalah, tapi kita kayak sedih, nah dalam keadaan kayak gitu, ada trigger kecil aja, meledakan, nah gimana ngobatinnya, satu doa, ya jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati, jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizolimi. satu lagi, untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin, nggak sebesar zolim sih, Cuman ya lumayan lah, bikin gak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat, gara-gara itu gitu kan ya. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabar, salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah. Robby Finley Warhamni, wajiburni, kalimat wajiburni, selama ini kita baca enggak? apa arti wajiburni bukan paksa aku dong Allah enggak padahal arti jabar juga yang memaksa kepada kehendaknya tapi kalimat wajiburni makna jabar di sini makna yang ketiga di antara tiga makna jabar yaitu yang mengobati sakit hati jadi ketika kita berdoa Robbil Firli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Waafini banyak banget ya luar biasa kita ya jadi kalau kita sholat aja tuh kita udah minta banyak hal ke Allah. Makanya pas berdiri, pas duduk itu jangan buru-buru. Rabbi, Allah Akbar, apaan? Malaikat juga bingung, Rabbi, Rabbi apa? Kamu dengar gak ada doa apa? Enggak. Jadi kita kayak gak jelas gitu minta ke Allah. Rabbi udah gitu sujud. Karena terlalu buru-buru, gak ada tumak nah gak ada tenang, gak ada berhenti sebentar. Makanya, Rabbi firni, warhamni, wajiburni. Wajiburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya atau bahasa lain juga bisa diterjemahin hiburlah aku ya Allah aku lagi sedih nih kalau kita ketemuan gitu ya eh hibur aku dong gua lagi sedih nih ya udah yuk kita main ya udah yuk kita jalan ya udah kita kita nonton ya udah kita uh, ngopi ya udah kita makan ya udah apalah terserah yang jelas kita ngadu ke dia minta dihibur pas kita lagi sedih nah cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah wajibur ya Jabar poin yang kedua itu adalah cari satu hobi Cari satu hobi yang bukan hanya Entertain, walaupun boleh Saya juga hobi entertain ada Hobi kan harus nggak enggak harus satu kan Entertain ada hobinya Olahraga ada Hangout jalan ada Tapi selain ini Ini bagus semuanya, tapi tambahin satu lagi Hobi ibadah Ibadah tuh harus jadi hobi Biar apa? Biar kita tuh bisa enjoy Ambil yang paling ringan dulu deh, tapi jadiin hobi Misalnya sholat duha Atau sholat Salat mutlak, salat mutlak kan lebih bebas lagi nih kapan aja. Jadi pokoknya agak-agak uh, nganggur dikit, ah salatlah. Allah Itu kalau salat tanpa ada jadwal, bukan karena waktunya salat, kita tuh kadang-kadang kesannya lebih free ride loh. Salat aja, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa salat. Itu kalau jadi hobi teman-teman, sebanyak mungkin salat sunnah mutlak itu akan jadi obat ketika kita kecewa. Tapi itu nggak bisa pas kecewa baru dilakuin Harus dibiasain dulu dari sekarang Begitu nanti kecewa Itu jadi akan kayak kita kecewa ngopi Sedih nongkrong Sedih nonton Sedih ketemu teman, Sedih main Sekarang sedih sholat Baru nanti berlaku ayat Ya ayuhaladinaa manustainu Bissobri washola Mintalah pertolongan Allah dan